Oke. <tuk> ini? <tangan> eh? kalau itu, kalau itu, Ayo iki kan Giờ pas ya. Ya, jadar -jadar. Ya, yang sudah. Ya, yang kereta ini. boleh. Itu kudanya di Jangan naik Mas <laughs> Yo, Tahu kalau ada jawab, 中文字幕志愿者<音><音><音><音><音><音> Udah nari Udah nari, Udah nari. Pakat duit. Nanti nanti yang is. Thank <laughs> you.